atau sekitar 200 ribuan jumlah usaha Yang kecil ada 20-20% Atau sekitar 5-6 jutaan Dan sisanya adalah Micro dan U Corporation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 Tinggi sekali alias bahasa lainnya tidak melek finance. Inilah sebuah terobosan baru yang harus dibangun. Membawa pemahaman kelas persen ke kelas yang 99% agar semua pengusaha UKM melek finansial. Dan setelah melek finansial, memanfaatkan platform pendanaan equity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 Nggak mimpi, kok angka tersebut UKM gitu, loh.